Hai, di sini. hai, hai, hai, hai, ini pos pengecekan ya. Ada hai, hai, kecil hai, anak kecil? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Auto. Kembali lagi bersama saya Marenly di Misteri Ekspedisi Amanah Selamat malam pemirsa semua yang ada di rumah Malam hari ini saya sudah berada di kota Cimahi Pokoknya tepatnya di daerah mana ini? Hmm, Cangkorah, ya daerah Cangkora So kali ini aku tidak sendirian Kali ini aku akan berkolaborasi dengan konten uh, kreator asal Bandung tak boleh diperkenalkan teh Nah, kita dari Google ke... Explore dari DJA kalau kita DJA. Jadi kali ini aku datang spesial ke Bandung untuk uh, mengajak Teh Nita dan juga Teh Irma untuk kolaborasi bareng istri ekspedisi yang mana. Siap nggak Teh? Siap, siap, siap, siap. Siap, siap, siap, siap, siap. Oke, gak gak usah. Lah, Jadi kali ini kita udah berada di sebuah pabrik tekstil ya, Terbang Kalai Yang juga cukup lama banget sih di sini. Itaran berapa tahun sih teh? Ya kalau 25 20... an 25 25, 25, tahun. 25 tahun ya? 25 gitu. tahun. Udah lama banget sih teman-teman kalau segitu mah. Pasti juga udah banyak uh, kayak barang-barang atau properti yang udah agak rusak ya. Iya. Oke. Tapi emang udah emang sepi udah kosong jadi udah nggak ada properti. Palingnya oh. cuma emang ya udah kosong gitu aja. Jadi kalau aku juga kan sempat sempat project nih di iya. sini nih. Jadi ah. emang ini sih. Ini lokasinya tuh ini idaman para ghoster lah. Uh. Pasti selalu ada paranormal. Creepy tepat tempatnya ya? Temboy. Mau dicoba yuk. Mana saran aku yang benar serius. Ayo. Next country ya, teman-teman. Oke, dimulai dari ruangan ini. Ini ruangan apa? Tentak ini, ini, ini biasanya kalau ini apa sih kayak pola tapam. Nah, oh, kuntia. ya kita enggak hmm. oh, bisa main karena udah diimbun, teman-teman. Enggak bisa. kita bisa ya, Teh? kalau kita mah bisa karena kita suka terperangkap nah, kan. Kalau sekarang bisa dulu okay, ya. Oke, pelaku nama. Enggak kita bisa loh, Teh. Kemainlah ya, sini nih disini saya minta lupa teman-teman aku gak takut selatan tapi aku takut ulang kita kesini aja yuk oke yuk saya minta ini atas nih kayaknya bediknya bagus banget deh kayak tabung tabung gitu tapi ada tangga-tangga-tangganya gitu tapi bisa loh Renly ini yuk boleh deh serius deh ayo kita masuk deh Halo, everybody here? di sini? Ada apa ini? Assalamualaikum, Nyeri Boy Itu bisa loh? bisa? Bisa! Di belakangnya, tapi sedih Itu kayaknya apa lopak Coba Mario, bisa dilihat ini ruangan, cuma ruangan ini doang ya? bisa ini baru di awal teman-teman ini pos ada cicak takut belum cicak jadi ya mungkin teman-teman ya. itu gerbang oh, utamanya ya, itu, kan dari sana. itu gerbangnya di sini ya, itu gerbangnya di sini jadi ini pos pengecekan ya pengecekan, uh udah banyak yang pada rusak ya oke teh kita <tuh> jil, ini ya apa? apa kena, teh? Hmm. Kena, teh. Ada siapa sih, anak kecil? Anak kecil itu, oh si anak kecil itu <tuk> si bocil, si bocil, si oh, bocil, bocil, di mana teh? bocil? Di situ tuh, Kak. Di Lari hati-hati, kenapa teh? Di belakang yang tadi, oh, kono, ke mana? Di okay, hati. Hati uh, saat... Ya? di <tuk> Itu mah gitu busukan, diekspor semua sampai oh, udah eksplor, habis nah, baru. Keren banget ini udah kayak gini. Iya. mutar. ya gak bisa kayaknya teh. Bisa dikasih Mencium wangi roti? mau roti sih. <tuh> kok? Oh, kok ya? Emang kalau sini banget. Ah. Oh, oke, oke, oke. Ayo mari. Ada Dinginnya beda ya. Dingin banget tahu <kutuk> <kutuk> <kutuk> <kutuk> ya, di sini. Dingin dan jangan lupa berdoa ya, yo. Bisa. Nah. Aromanya juga apa? Bih, ya, abang, benteng -benteng gitu. Ya. Sih? Ya? banget. gitu, Iya, banget view-nya. tangga melingkar gitu. N -n -n. Tuh, pabriknya teman-teman tuh, pabrik itu. udah oh, Gede banget kan? Ini tangannya udah lapuk banget. Enggak. Udah Teh, teh ngerti lapuk Teh. jadi serem Teh. Ada yang lewat, mau enggak, nembus. mana Teh? Di Dari situ cepet banget lari. Lemak? Emangnya seperti itu, hai, spontan banget di sini. Kita mau ngambil view atas Kayaknya tadi kurang deh Oke, okay, kita, kita akan coba ke view atas Kita masuk hai, hai, Ya Karena ya? tadi belas hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke setengah oh. tiga malam, tuh kasih lihat yuk ya. setengah tiga malam eh malam? pagi-pagi ya? kok malam sih? jadi kita tuh orang-orang yang nggak normal nggak normal di ya, kita tidur tidur, tidur. tidur tidur dan perutnya ini jauh ini roti kok jadi lapar sih oke okay. hati-hati, teman-teman, pernah banyak pecahan kaca di sini ini kan kalau belum hati-hati, Mario Assalamualaikum Mario, kasih hati, hati berku, mari. Jadi Bapak aku di sini. Hello, everybody here? kita dapat belum? Belum. Yuk. Pakkun. Wih. Pakkun. Assalamualaikum. Oh, Halo, oh. Dalam itu dalam ini enggak ada nih. Dalam ini ada, ada suara di dalam ini teh demi Allah. Coba coba, ada yang berani buka? Ada, te te te ada suara dari dalam ini. Dan ini tapi ini kosong loh. Tapi tadi ada suara kan? buk Kok oh, dia untuk sendiri tadi? Kita enggak Aduh, tadi rapat. Ya. Tadi dari dalam. Emang rapat cuman suaranya itu dari dalam. Kayak dari dalam hmm. ya? Mending tempatin istrinya. Oh, ini ngomongnya. Tuh ini. Ayo kita kesini pompa dan yang kita eh ya. Adakah suara di sini? Dia ya. <tukóc banyak. tuk panik> dirty, iya kita harus sepi pakai sepatu. Dia, dia nah, jadi wah, tembus -tembus gitu, berubah Oh, iya, ini yang jadi, toh, kayak kita ada bayangin sih kita ini? muter, -muter deh Iya nah, jadi satu, jadi jalannya masih itu-itu aja cuman muter gitu ya. Hmm. Ini juga udah diambil dulu dari gitu. Hmm. Hmm. Kandu, kandu, kandu. Nah, hmm. ASEAN. Jadi masih ada petang di sini. Hmm. Ada peta Tapi nggak belum menguminkan kalender terakhir dia rotasi ya biasanya kalau di beberapa kantor itu tadi ada di sana yang ada tulisan apa sih jadwal itu oh di situ ada tadi kita lupa baca angkanya ini kita mau ke sini? udah itu mah sudah udah keren kita, ke kita ke lantai dua aja kita ke lantai dua atau next ke sini belum belum katanya satu ya ingan karena kaca ya mungkin dapat iya view aja viewnya. Uh -oh, teman-teman. Ini Ini Masuk situ. kas impahan okay. hmm. dan serius. mau hmm. nah, lantai oh. Karena kalau di udah bikin karib kepala ya. Iya. Udah, kita next continue huh? Next continue. Everybody here. Hmm. Aduh, ini ya mulai Uh. Kasih, sama kuat ya kok oh, apa ya? Pengen roti rotinya <laughs> ya? oh, wawang. itu masukin ini Sini, silakan. Mario kita tinggalkan Bang uh -huh. Mario, di -explore di dalam ada apa? ini bisa dilihat teman-teman di situ ada kayak rusun kasih lihat nggak jauh dari tempat ini ini ada rusun di sini, sini ya. ya hotel juga sini. Oh hotel dari sini tidak dikasih lihat view view kota Bandung eh kota Cimahi sorry tempat ada ada rusun trennya ya. di sebarusun itu ada tempat view angker seperti ini loh konsumsi sih Jadi intinya apa yang ada di sosok di bawah ini itu di dalam -dalam aja, yup, diy, kok, kok itu sendiri sih ngejum sendiri sih tadi. Hah? Ngejum sendiri? Ngejum. Iya. Ini pasti di sini nih. Belum ngejum sendiri rumah itu. Iya. Yeah. Ini ngejum sendiri iya. Iya, ini, kan ini nge nih, fini. ini nih. Nih ini nah, nih, sendiri ya. kan tuh? bukan? begitu sih? next, lanjut apa sih? Uh, apa, -apa, apa sih, yang biasa, uh, nah, ya, apa -apa hal uh, sini aku tuh sebenarnya kalau itu sini kalau konstan ini campur ya. Campur. Eh, nah, Pokoknya yang, yang paling berkesan dari tempat ini aku <tuk> pernah namanya Meraga Sukma. Mm -hmm. Jadi saat aku kesurupan mediumisasi, mm -hmm. yep. aku hilang itu selama setengah jam. Jadi kalau setengah jam di dunia kita berarti setengah hari besar. Oh seperti itu. Jadi itu aku ditolong beberapa orang ya Susah. Hmm. sampai nangis namanya hotel. Pokoknya itu di situ pengalaman di tempat ini kayak gitu. Ini tempat ini seperti tempat misteri ya. Yang... Nah, ini si jendela yang tadi katanya itu ini katanya jendela yang sering kebuka sendiri tadi, ya. Tadi kalian lihat aja lah tadi gimana. Tadi kemana? kan itu buka secara spontan. Oh, Lagi teman-teman. Begini -teman. dong. Ini. Ini jendela ada Seri kebuka, sering kebuka sendiri yang ini. Ini kan dia kebuka ya. Heeh. Oh, oh. kebuka ini kebukanya sampai jauh, Teh. Iya, nah, ya, makanya tadi kebuka. Ah, enggak gitu. Nah. Cuman barusan kan udah di sini lagi. Kena angin enggak mungkin Karena ini keras, kan. keras banget itu. Ini bukanya coba. Ya? Iya. Ada yang dingin, ada yang panas. terlalu yang terlalu kuat ya. Belum terlalu ya. kuat, Masih biasa ya, belum hmm. terlalu kuat nggak tapi kalau saat kita ke apa sih makin ke ujung gitu dari kaki sampai kesini tuh merindingnya beda dinginnya beda hmm. apa suaranya sama aja gak tahu apa apa berbeda aja apa uh. berbeda apa ya mulai introksi mulai ini loh teman -teman. ini mulai nggak tahu Pantangan gak? Mata tuh jadi kayak... Ngantuk, Bukan ngantuk Maaf, saya pengen tidur. Saya jadi nih. dua ngantuk, nih. Saya ngantuk, nih. ada dua nih. Saya ngantuk, nih. Saya ngantuk, Saya ngantuk, Saya ngantuk, nih. Saya ngantuk, Saya ngantuk, Saya nih. nih. ngantuk, ngantuk, nih. nih. Lari. Lari. Lari, ya, lari, lari, lah. lari, lari, lari, lari, lari, aja, lari, pan -pan, Jadi, bagus. lari, lari, ya, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, enggak lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, ini lari, kan lari, lari, darah dan. darah, soalnya pas kita cek lokasi itu masih seger masih, masih, iya. masih basah. dan yang anehnya, takut kalau misalnya dibilang kecelakaan, misalnya ada yang kena ini, enggak. nah pas sebelum pulang itu dicek sama dicek. Pak Asep, gak enggak ada, ada yang membuka satupun teh. Tuh. aneh ya. jadi aneh gitu. Dari apa ini? pas di sini aja ya? ya. sebenarnya dari dari bawah, sebenarnya dari bawah, cuman bagian udah ini. Oke, teman-teman. Next, di kamar mandi ini. Silahkan. Di sini ada kamar mandi. hello ada orang-orang kamar mandi? Di video Jangan be peace ya, Mario. Hmm. set parah, parah. Sudah hancur ya, parah banget ya. Ini yang punya cowok ini toiletnya. Itu banget Itu masih ada ruangan kan sana? aja ya? Tadi kamu mau terjun ke situ. Hmm? Tadi kamu jatuh itu Masih lihat kelompokan Jangan terlalu dekat kalau karena itu tuh, udah lapuk tuh Yang sebelah situ udah lapuk Enggak Ada itu sebelumnya. ini apa nanti uh, ini kan tembok begini ya? uh -huh. Ambil timnya kolok-kolnya dari atas Iya tempat tidur itu tempat tidur ya. itu apa? buat orang itu darah tuh adalah darah lagi Mana? itu darah oh, iya. tapi kayaknya kemarin sini ada ya Oh, oh. Panas ya, Nih, eh. panas enggak? Awo-awonya, awonya Panas, banget mau ya. oh, oh, ini Panas, banget semua ke mual Coba ususnya. oh mau gue banget. Aku gak pernah Kita ini energi yang Halo. Halo. Nah, liat pocong. Halo. tadi Tadi di sebelah sini, sini, yang yang sini. Di sebelah sini ada kocong Oke, gambar itulah. Apa? Ini gambar apa? Nih. mau kayak, kayak orang, kayak gambar orang. Oh iya, ya, Indonesia nah. ya? Ini. Eh, apa itu? Mukanya serem banget ya. Ada semangat bunga hmm. Di mana? Lalu nggak tadi? Hmm, Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini ya, nggak nyaman ya? Nggak nyaman kita udah ngembar nyaman. Oh. Mungkin nggak begitu lama-lama kita udah ditegur ya. Hmm. Ini tuh uh, Mario juga udah mulai yang aduh gitu. Iya, karena kita sebelum ngevlog ini kita juga tes floor. Tes floor. Dan kita itu udah di situ sebenarnya kita udah ke energi. Energi kita sudah habis yes. tidak seperti pertama masih fit karena ini udah, udah benar-benar baru mulu kok. Ini <tuk> sih ini orang-orang yang tidak pernah kita kayaknya ke pintu Legend dulu. ini sayang harus dengarin pabrik luas banget ya. iya ini dupa nih. Dupa ini nih. Nah, dulu tetap ya, di sini aja juga, usen, terlalu masuk, ya, di sini masuk, aja. masuk masuk masuk masuk masuk pintu legend pintu legend itu apa sih jadi <gifat> <gifat> nah sini boleh jadi kenapa pabrik diterima. ini terkenalnya pintu legend ah, kita, jadi sini ya. tuh ada pintu masuk lagi Ayo. Ya, tinggal, ini, ini, ini aku bawa hati-hati ya. Ya. ya jadi ada pintu yang menuju ke ruang bos ya Iya. wangi, ah. wangi permen karet. Iya wangi pabbelga. Assalamualaikum. Nah, hmm. nah di sinilah si pintu legend peraga. Hmm. Nah, ini kayak ruang big boss lah gitu. Oh ini ruang big boss. Nah. Hmm. Jadi tuh si pintunya. Ada kamar di dalam juga ya. Jadi apa? Kursi suni itu. Kaya, uh, walaupun tidak uh, ada aneh, tidak ada apa ini hmm, pintu-pintu itu sendiri deh. Makanya uh, tercetuslah Pak Brutti itu terkenalnya hmm. dengan pintu legend hmm. Tapi kembali lagi, gara-gara konten -gara kreator yang tidak bertanggung jawab Dihancurkannya lah dengan cara ditendang si pintu, pintu ini <tuk> jadi yang ini, ini langsung jadi, kalau uh. langsung ini mana nih oh. ini, ini, ini, ini. ini sebenarnya berjalan di atas <tuk> ya, berjalan di ngerasa ya, <tuk> ya. <tuk> nah, eh. ini nggak kayak ada gempal ini gitu bergetar nih teh, doyan-doyan keluar dari pintu Dari Kayaknya ya, sempat kan tadi ya. Ini kalau itu gimana mau datang? Loh mungkin kayaknya ada, Pak. Enggak kan? ada gak. emang giginya anaknya gini. Hmm, soalnya di sini nih kayak bos gitu tuh kayak profesnya. Iya kayaknya Agak sih cuman ini, tapi so. kayaknya dari aku enggak tahu ya kalau dulu itu cuman emang enggak ada sih. Nah, ya. Atau udah dijual sama kan? rongsok. Soalnya dibuka sini tuh. Eh, oh iya. Lalu bekas intinya, lain hmm. intinya, yang lainnya. Ya. Udah semua. Gitu loh. Hai, apa begitu? Ha? Kenapa? Apa begitu? Aneh, kok bisa gitu? Enggak tahu deh. Coba coba lagi lagi lagi. Oh iya. Kena nyorotin. Apa karena ada gelombang elektromagnetik? Ini semakin gua ini belum ada yang ini masih kuat, paku dalamnya dan ini ya udah yang nomor pekerjaan nulis pakai darah, kayak gini nomor togel. kode kode, oh, kode oh. alam jadi mungkin teman-teman dulu kita malam ini nggak terlalu lama karena kita juga sudah mengeksplor di video nice. live kita di live kita tadi bisa nanti kalian cek uh, video kita kita nggak oh. mungkin ngeresin karena udah nggak kondusif ya nggak kondusif karena mungkin mereka karena sudah marah ya yeah. dengan kita dari tadi mengeksplor terusik pokoknya sekali lagi terima kasih banyak untuk Tenita Emma uh, sama -sama sama uh, Unil ke teman-teman dari DGE Pokoknya, terima kasih banyak yang sudah menerima misteri ekspedisi yang mana untuk hadir di uh, Bandung ini, ya, di Bandung siap. dan di Kota Cimahi, ya. Kita siap-siap ya. siap pokoknya jangan lupa, kita selalu saudara biar kita jauh, tapi kita tetap dekat di hati-hati. Betul, oh uh, Ya saling support dari Sali support. Aja. Betul, hmm. dari Teh Irma, mungkin ada satu, uh, kata kedua, dua, satu, satu, satu, satu, Terus, sangat senang biasanya kita selalu berhubungan di live iya ya, betul betul betul langsung bertemu ya alhamdulillah. alhamdulillah terima kasih banyak kayak ini baru pertama kali teman-teman bertemu ya iya. setelah berbulan-bulan kita kenal baru pertama kali ini kita bertemu oke untuk sekian dulu video penulisan kita malam ini jangan lupa ikuti terus video penulisan kita di tempat-tempat horor selanjutnya jadi jangan lupa like, comment, subscribe di Misteri Ekspedisi Yamaya dan juga di Duo Glass Terakhir dari kita, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Okay.